Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Saya doakan semua sehat dan baik-baik saja Selamat berjumpa lagi dengan saya di Serba Serbi Channel Kali ini saya akan memberikan tips gimana caranya untuk mendapatkan subscriber dengan cepat dan mudah Tapi sebenarnya saran saya ini tidak disarankan ya karena subscribe group banyak ini hanya kita ya subscribe sehingga nanti mungkin videonya tidak ada yang melihat karena hanya kita ya yang anu yang subscribe itu karena itu semua hanya kita yang subscribe hasilnya ya Gak ada yang melihat, tapi kalau teman-teman penasaran, gimana caranya? Langsung saja, pertama-tama kita mempersiapkan akunnya dulu, ya. Akun yang pertama yaitu akun yang mau di-subscribe. Ini seperti ini, kita buka dulu serba-serbi channel ini, terus teman-teman persiapkan juga akun kedua. Nah ini yang saya sudah siapkan sebelumnya Ini akun yang mau mensubscribe akun kita yang tadi nah, Yang ini, yang mau subscribe ke ini <tuh> Langsung saja setelah masuk ke akun ini yang mau subscribe Teman-teman pilih setelan ya Di sini, pilih setelan Nah, di sini ada tambahkan atau kelola channel Anda. Ini teman-teman pilih. Nah, di sini teman-teman lihat saya sudah membuat banyak ya. Sampai berapa nih, 11. Ini caranya tinggal mudah. Mudah saja sini, tinggal buat channel baru nih tambah ini. nah teman-teman tinggal tulis nama channelnya apa terserah teman-teman contohnya sampah mas seperti ini hmm, inilah seperti ini ya kalau sudah teman-teman klik buat seperti ini Nah, tunggu sebentar. Nah, sudah jadi. Ini channel yang barusan tadi kita buat, sudah jadi. Nah, sekarang tinggal mensubscribe channel tujuannya. Kita cari. Kita cari dulu channel tujuannya. Nah, ini tadi. Serba Serbi Channel. Kita pilih videonya. Nah, sudah berputar. Usahakan sebelum teman-teman mensubscribe -teman usahakan untuk melihat videonya ya. Menonton dulu, kira-kira kurang lebih 1 menitan. Nanti agar tidak dianggap sepam oleh pihak YouTube, yang agarnya nanti kalau di spam subscribe kita tidak dihitung oleh pihak YouTube, akhirnya kan sia-sia kan ya? Lebih baik sabar, ditunggu saja sampai kurang lebih satu menitan ya, teman-teman. Sambil ya, di like boleh, suka-suka teman-teman lah. Tambah komen. Serah teman-teman, kita tunggu sampai satu menitan. <tuh> nah, kalau sudah kurang lebih satu menitan, lalu kita subscribe. Hmm. Ah, sudah ditambahkan mau di klik tombol loncengnya juga apa-apa itu kan kita sendiri kan ya jadinya ya nggak usah lah subscribe aja sudah teman-teman ya kalau ini sudah setelah itu kita lihat di channel tujuan kita lihat ini 6 ya ini sidram 6 coba kita reload apakah nambah Nah nambah ya teman-teman ya Seperti itu Nambah 1 7 Caranya seperti itu teman-teman Kita ulangi coba Nah ini ini channel yang baru tadi Langsung aja dari sini gak apa-apa Langsung disetelan Nah tambahkan atau kelola channel Anda Nah teman-teman tinggal tambahkan Buat channel baru tadi Terus tulis apa nama channelnya Terus langsung jadi Seperti ini contohnya Banyak banget Nah kira-kira Gimana kalau teman-teman ingin menghapus Seumpama teman-teman ingin menghapus Channel ini Caranya yaitu mudah teman-teman Kita Kita coba kembali nah ini tambahkan atau hapus pengelola di setelan tadi ya teman-teman tetap di setelan itu tambahkan ini nah terus saung yang dihapus yang ini tinggal dilihat saja dilihat akun nah setelah itu muncul menu seperti ini ini dicentang saja dua ini dicentang yes ini juga dicentang ini artinya kita mau menghapus permanen ya teman-teman ini intinya kita sudah paham kalau kita mau menghapus permanen setelah itu nih dilihat ini ah sudah dihapus untuk laporannya yang baru dihapus ini nah ini tadi saya sudah menghapus satu juga bila teman-teman ingin mengembalikan ini tombol ini bisa dikembalikan ini nah kalau nggak mau mengembalikan biar terhapus permanen ya dibiarkan seperti ini nah ini yang 15 tadi sudah hilang nah seperti itu teman-teman semoga tips trick ini bisa membantu teman-teman yang ingin cepat-cepat di monet ya YouTube nya saya doakan juga semoga yang belum di semoga cepat di sekian tutorial kali ini dari saya semoga bisa bermanfaat Dan dukung channel ini dengan cara Subscribe, like, komen, dan share Sebanyak-banyaknya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh